Selamat sore, salam dari Bogor, saya Puspita Loka dari Sifor Ikhraf Indonesia. Bersama kita pada hari ini adalah Bapak Ahmad Zainuddin dari Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara. Bapak Zainuddin silahkan untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih, selamat sore semua. Saya Ahmad Zainuddin dari Jepara, selaku ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara dan... Saya juga pelaku di sektor industri kehutanan dengan branding mebel anak. Tipikal atau karakter dari para pengerajin Jepara itu kalau dari jumlah tenaga kerjanya 2 sampai 20. Itu mungkin sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perindustrian. Jadi eh, anggota dari asosiasi pengrajin kayu Jepara itu eh, memiliki 2 sampai 20 pekerja. Dan kesemuanya uh, mungkin memiliki antara modal uh, 50 juta sampai 300 juta itu mungkin beberapa ya, jadi kalau kita lihat dari komposisinya kawan-kawan pengrajin itu ya, ya istrinya, ya suaminya saling bau-membau menjadi uh, tim dalam uh, memproduksi suatu produk Terima kasih, lalu berapa banyak Wanita yang ada di asosiasi bapak dan apa peran mereka? Itu bisa kemana-mana mbak, bisa ke bisa ke keuangan, bisa mungkin eh, pengiriman juga, juga bisa melakukan proses pengukiran, proses pemotongan kayu, sehingga eh, apa usaha mereka bisa berjalan. Apakah eh, bapak maupun asosiasi bapak begitu ya memiliki pengalaman dalam mengejar pendanaan eh, swasta? Itu, atau private. Um, Dari beberapa kawan yang dalam, dalam pendampingan kami e, Di dalam pelatihan permodalan Kita ketemu dengan bagian kredit ya e, Di beberapa ada dari Kalau saya boleh sebutkan ada Bank Jateng Karena memang di Jawa Tengah Terus ada juga Bank BRI, Bank BNI Kita juga melakukan e, kerjasama dalam e, pelatihan permodalan Lalu, ada beberapa yang memang mengajukan. Anda dan uh, APKJ baru saja menyelesaikan pelatihan untuk mendongkrak pembiayaan hijau melalui uh, Land Finance Hub ya, Pak, uh, dan juga telah mendaftar di dalam hub ini. Apakah uh, Bapak ingin berbagi pengalaman mengenai uh, pelatihannya ini ataupun mengenai Land Finance Hub? Iya, platform ini sangat berguna ya, jadi memberikan pilihan kepada kami untuk melakukan pengajuan uh, permodalan ya, khususnya bagi kami yang memang sudah punya uh, green, skema hijau ya, kita punya SPLK kita kita sudah melaksanakan uh, apa aturan-aturan dari pemerintah tetapi itu tidak cukup kita sudah mendaftar, kita sudah senang, tetapi bagaimana sih realisasinya gitu loh apakah, apakah hanya cukup seperti ini, kita sudah mendaftar, kita sudah punya punya project yang kita punya apa yang kita ajukan di dalam uh, platform itu ya tetapi kami belum tahu siapa nih yang yang akan membiaya kami gitu loh uh, Kalaupun toh nanti sudah paling aman ya mungkin kita perlu melakukan proses komunikasi dengan mereka lebih jauh ya melakukan proses uh, dan kita juga perlu mendapatkan respon dari mereka Pengajuan yang kita sudah uh, ajukan ini sampai sekarang belum ada responnya. Terus yang kedua, saya berharap juga uh, investor juga memberikan uh, jaringan buyer yang bisa memberikan uh, apa, peluang bagi kami untuk melakukan proses produksi. gitu loh, Sehingga buyer bisa membeli, investor bisa tahu bahwa uh, hubungan antara buyer dan produsen induk terbangun dan dibayar oleh investor itu akan menjadi ideal ya dari apa yang sudah dilakukan pelatihan eh, yang di, sudah dilakukan bisa kita praktekkan kita kita realisasikan dan kalau memang perlu ada beberapa kawan dari APKJ yang bersedia untuk menjadi pilot untuk kegiatan ini jadi saya mohon eh, ada pelatihan lanjutan yang memang tidak hanya dalam tahapan sosialisasi, tetapi dalam ranah praktek dan realisasi. Lalu apakah Bapak pernah mengamati ada platform yang seperti Land Finance Hub dan kira-kira apa keunggulan yang dimiliki ataupun nilai yang ditawarkan oleh Land Finance Hub ini? Land Finance Hub ini menjadi yang pertama dan saya belum tahu ada platform yang sejenis ini berbasis online yang ada. Jadi ini yang pertama bagi saya. Dalam peran Bapak sebagai pemilik usaha dan juga ketua di asosiasi APKJ, apakah yang Anda harapkan dari Land Finance Hub? Ya, artinya harus memberikan manfaat ya. Jadi dengan eh, apa eh, sentuhan teknologi, terus mungkin dengan kemudahan, apalagi kita memang berkomitmen untuk untuk e, berkomitmen terhadap lingkungan ya. Artinya juga perlu ada e, gerakan bersama tidaknya dari kami dari produsen tetapi dari investor, dari mungkin buyer yang memang benar-benar berkomitmen untuk kehidupan bumi yang lebih baik, lebih hijau, e, lebih aman untuk generasi kita ke depan bersama-sama untuk merealisasikan ini. Bagaimana caranya ya? Kami mohon dari Land finance finansap untuk memfasilitasi ini supaya uh, tujuan ini bisa terwujud dan memberikan kesejahteraan bagi kami khususnya ya dari para pelaku industri kecil gitu. Apakah ada yang ingin Bapak tambahkan khususnya kita melihat banyak sekali para investor dan juga financier yang tergabung di Global Landscape Forum Investment Case ini. Jadi uh, saya berharap mereka bisa melihat langsung, melihat langsung e, kepada kami ya, melihat proses yang kami jalankan, e, sehingga mereka akan lebih e, apa terbuka, lebih bergerak, lebih sadar untuk untuk benar-benar membantu kami, merangkul kami karena tanpa rangkulan dan e, apa kolaborasi yang mereka tawarkan mungkin kita tidak bisa mewujudkan apa kesejahteraan secara global kan ini baik terima kasih Bapak Ahmad Zainuddin atas waktunya semoga sukses selalu.